Namun, bila bila kita bermain rasa, namun bila apa itu satu ikatan cinta, <tuh> Salim, Salim mana ya Salim Salim Oh Salim Ayah Aduh Ayah Beras Ayah Ayah Ini pasti tahu bisa muka si hamil kok. Eh, eh, dapet dia anak. Eh. Masa kenapa gitu datang disini? Gitu gitu hamil, Kak. Nah, si Patan lu tidur itu mana gak? Iya, aku tahu. hamil, Kak. Aku tahu, Ji. Kalau negara, nggak tahu. Sudah merupakan wisgi oh, di pulihku, Ayah. Eh, itu Mukanya mirip kita. Idunya mirip kau, Tahir. Nah, aku patah. Itu. Sikunya mirip kau, Aido. Eh? tangun jauh Ki. Semua. Brok ini sudah 3 bulan nih. Jadi, ter-ter jawab Ayah, lagi ku ada teteh lagi ku lah. Kau tanggung jawab eh bicara kok tak eh ayah tanggung jawab. Ya biar saya tanggung jawab kila tapi ih, rekan langsung Ih, gue eh, imang sering dibayar lah. kamu punya iman perutku ini, sah? Saya mau Saya mau, pokoknya sering. Ustadz, selamat datang ke kamar. Ustadz, nah. Oh, Lakukan semua. <tuh> Wahai Salim, saya nikahkan engkau dengan Amina binti Jarrek dengan seperangkat alat salat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Amina binti Jarrek dengan seperangkat alat solat dibayar tunai dan eh, ini hari saya ceraikan juga. kenapa langsung diceraikan? Iya langsung tuh. Maksudnya kenapa langsung diceraikan? Ada masalah apa? Karena saya menjamin menikahi tapi secara-cara ulang. Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya.